salam jumpa di Bina Generasi Karawang pada kesempatan kali ini kita akan mengecek ya unit-unit dari mobil trailer ya jadi kita harus persiapan sebelum berangkat kita mengecek uh, unit ini baik dari apa lock, lock container nih ya harus terkunci ban tekanan ban nah ini apa piringan ya harus terkunci jangan sampai lepas di jalan nanti nah, ini baut-bautnya ya harus kita apa dicek dicek dan kita lihat pula piringannya ya apakah kering atau basah harus ada gemuknya ya kita kembali ke belakang sasisnya kita cari ya khawatirnya ada ban kempes atau baut roda yang patah. Jadi kita harus teliti. Hmm? Khawatir ada baut yang lepas, yang kendor dari bannya juga. Ini pakai tangan nih, kepet tangan. Ini enggak boleh pakai tangan ya. Seharusnya pakai pakai besi gitu ya. Ini contoh-contoh saja gitu ya. Jadi kita kalau ngecek ban itu jangan pakai pakai tangan, harus pakai pakai besi. Oke. Okay. terhadap starter nanti, kalau keluar nanti tidak bisa starter. Unit trailer sebelum kita berangkat harus dibiasakan ya, dibiasakan sebelum kita berangkat baik dari uh, bannya, oli, air radiator, solar, ya surat-surat dan jangan lupa bannya jangan sampai ada yang kepes ya. Kita harus senantiasa memeriksa unit ini sebelum kita. Berangkat di dalam mengoperasikan unit trailer haruslah senantiasa kita biasakan agar terbiasa setiap hari di dalam bekerja. Ya, ini adalah untuk keselamatan kita sendiri. Ya, maka utamakanlah keselamatan di dalam berkendara di dalam mengendarai, mengoperasikan sebuah unit mobil itu haruslah diutamakan, ya. diutamakan. Laksana kita mengutamakan keselamatan, mengutamakan kesehatan, ya itu adalah modal terutama. Dan ini kita cek bagian bawahnya, dari sasis trailer ya, kita lihat dari remnya chamber. dari pernya khawatir ada yang patah maka hendaklah untuk senantiasa kita tidak bosan-bosan untuk memeriksa unit trailer demi keselamatan utamakanlah keselamatan di dalam berkendara Kita tidak lupa untuk memeriksa kotak P3K, ya. Ketika kita terluka, ya, ada persiapannya ini dari P3K, ya. Kita mungkin sudah tahu apa itu artinya P3K, ya. Tidak perlu dijelaskan, ya, dan kita harus senantiasa memeriksanya, ya. Kuatir ada yang hilang. Oke, kita rapihkan kembali, ya. Kita cek yang lain ya jadi waktu kita harus uh, efisien kita cek uh, dari kontaknya hmm. mudah-mudahan hidup ya oke terima kasih ini sudah sudah hidup mobilnya kita harus banyak-banyak nge banyak ngecek unit mobil sebelum berkendara karena kita kita senantiasa mengecek unit mobil itu adalah akan membantu kita ya di dalam ber, berkendara. Kita pun tidak lupa untuk memeriksa kunci roda ya. Kunci roda harus sedia dikhawatirkan ya, di perjalanan trouble ada yang kempes ban dan kita periksa ini kunci-kuncinya ya dari bautnya dari obeng-obeng, dari uh, apa kunci 1917 ya? Ini adalah yang senantiasa diperlukan di dalam kendaraan unit trailer. Ya, hmm. kita harus rajin-rajin. Ternyata komplit, sudah ada. Mari kita rapihkan kembali, ya. Kita rapihkan kembali kunci-kuncinya dan ikat kemudian dan rapihkan tempatnya di mana letaknya. Jadi kita mudah untuk mencarinya. Setelah itu kita mengecek apa? Segitiga ya, segitiga amannya. Ini ini obat juga ya sama ya. Nah ini, segitiga ya. Segitiga ketika kita trouble di perjalanan. Nah ini harus ada nih kalau mobil besar Ya, mobil kecil juga pasti ada. Ini adalah uh, untuk tanda mobil trouble ya di perjalanan kita harus dipasang. Kita rapihkan kembali ya. Dan kita ngecek peralatan yang lain ya. Seperti apa nanti kita uh, perhatikan. Nah, ini. Ini adalah avatar apa ya? Apa apa ya? Nah, ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kebakaran mungkin ya. Nah kita ini bisa nih, ini kita cek nih, masih normal, oke, okay. bagus. Kemudian kita mengecek dongkrak ya, dongkrak apa masih berfungsi atau tidak ya. Kita harus dicek nih, kuatirnya minyaknya tidak ada, jadi nanti tidak naik nih untuk mengangkat beban ya. Kita harus mengecek dongkrak ini. Kita coba ambil stiknya ya. Nah ini ada belahannya Jadi untuk men, apa, mengunci dan membuka putar ke kanan ya. Putar ke kanan, putar ke kiri itu ada tujuannya bisa mengunci dan membuka dari dongkrak tersebut ini. Jadi kita harus periksa atau apakah berfungsi atau atau tidak ya Nah, begitulah Kita harus senantiasa mengecek Dari peralatan Mobil unit trailer ini ya Jangan bosan-bosan Jangan malas-malas Demi keselamatan kita Di dalam ber berkendara Utamakanlah keselamatan Di dalam berkendara Salah satunya Yaitu senantiasa Mengecek peralatan dari unit trailer